Hello, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, Joss People Oke, okay, saya Ahmad Ansori Saya salah satu dari resellernya PT. sport Saya mau kasih tahu ke kalian kalau uh, hari ini saya bahagia banget Kenapa saya bahagia banget? Karena semalam uh, ketika saya lihat live YouTube-nya Regarsport Disitu kan ada undian untuk pemenang THR, ternyata nama saya keluar, guys. Oke, nomor PO yang saya uh, input keluar. Jadi, artinya apa? Jadi, artinya saya menjadi salah satu pemenang untuk meraih THR dari PT Regar Sport. Yes, terima kasih PT Regar Sport. Ya, jadi, uh, saya mau ngucapin terima kasih kepada Regar Sport yang sudah. Memantau, sudah membimbing, sudah mengajak kerjasama sudah mengajak sukses bareng sama resellernya, sama agennya, sama semua yang bekerja sama dengan Regar Sport. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Regar Sport semakin sukses, semakin maju, semakin jaya. Oke, jaya Regar Sport, terima kasih atas uh, THR-nya. Semoga bermanfaat, dan di sini nih nih, ya, di atas ini ada. Bukti screenshotan ya, bukti screenshotan semalam. Kalau saya menang undian ya, ini bisa dilihat nama saya, bukan ya? Oke, terima kasih sekali lagi kepada regar Sport. Semoga semakin maju, semakin jaya, semakin banyak listernya, dan semoga uh, semua listernya, semua agennya men bisa mencapai target untuk uh, ngeslot tiap hari. Jadi, setiap bulannya kita mencapai target untuk slot oke terima kasih RIGAR SPOT Jaya RIGAR SPOT Jaya Indonesia saya Ahmad Tansori menggunakan terima kasih saya Hary, wassalamualaikum warahmatullahi